Roket Long March 2C Cina meluncurkan satelit Horus 2. Cina telah berhasil mengorbitkan satelit penginderaan jauh bumi Horus 2 menggunakan pembawa roket Cina Long March 2C, ungkap China Aerospace Science and Technology Corporation. Penunjuran satelit berlangsung pada hari Senin pukul 04:02. GMT dari pusat penunjuk satelit Jikuan di China pada tahun.